mudah-mudahan asal baroque Kyai Nawawi Abdul Jalil Sidogiri semua gini. ini Niku nonton kisah malih ya. ada kisah dulu. Ini dari guru sepuh di Pondok Pesantren Sidogiri. Suatu ketika guru sepuh ini sowan kepada Kyai Nawawi. Sowan kepada Kyai Nawawi. Tiba-tiba Kyai ini tabuh kayak bahasa Madura Dawahnya Sengkok tahu kebih niat tamu Isi datang ke Roma Itu katanya Maksudnya gimana ya. Ki Nawawi itu tahu semua Niatnya Orang-orang yang datang Ke dalamnya beliau ya. Salah satu muka Syafahnya beliau Dan Al-Fakir sendiri Dulu ya, Ketika masih mondok Insyaallah itu ketika kelas akhir Sanawiyah Ada salah satu teman al-fakir Satu daerah putra Kiai di daerah Pasuruan. Gus ini beliau ini sering sowan kepada Kiai Nawawi Setelah sholat Jumat Turun dari masjid beliau itu selalu sowan kepada Romoyai Nawawi Akhirnya saya pengen sowan kepada Kiai Nawawi bilanglah sama Gus. Gus, monggo Gus Kulo Kepingin sowan pindah tumateng Kyai Nawawi gitu saya bilangnya. Gus, saya ingin juga sowan kepada Kyai Nawawi. Akhirnya kata Gus, ayo wes Melo, Besok Jumat mari mudun teko masjid gitu. Iya dah besok. Ketika selesai Sholat Jumat turun dari masjid itu ikut saya Itu katanya Gus ini. Akhirnya saya ikut Gus di depan saya tidak berani ada di belakangnya. Saya akhirnya gus di depan. Nah, dalalah betulan memang Yain Nawawi menghadap ke arah masjid. Jadi, menyambutlah dalam artian Gus salaman kemudian saya salaman tanpa mengucapkan apa-apa, tanpa sepatah apa-apa. Gus dan saya ini beliau tahu. Nah, besarnya keholil Jolel Majokul Wolobeng Sulas Yasin gitu tabuhnya ya. Masya Masyaallah muka syafah benar beliau itu. Suruh baca kulhu surat al-ikhlas 11 kali dan baca ya Yasin di besarannya Nawawi. Nah. Ada dulu juga salah satu kapdar Nih. kapdar itu kepala daerah di Pondok Pesantren Sidokiri itu. Mau sowan kepada Kyai Nawawi untuk memintakan wirid atau amalan agar bisa dibaca di istiqomahkan untuk murid-murid kelas akhir kelas tiga sanawiyah kelas tiga aliyah dan kelas enam ibtidaya nah, akhirnya kabdar ini bersama uh, siapa bersama kawannya sowan kepada genawawi pada waktu itu nih, Kenawawi ini duduk-duduk ya, Duduk di musol, di musala. Hanya nah, salaman wis Kapdar Beserta kawannya ini Baru mau mengutarakan niat ini ya, ya, Katanya Kapdar ini Kenawawi langsung tahu rotip Rotipul Haddad cukup Gitu katanya Baca rotip ya, Rotipul Haddad itu sudah cukup Akhirnya Kapdar dan kawannya pengurus ini Akhirnya bilang, enggih. Ya, ini belum ngomong apa-apa ini, ya, muka syafah beliau ini, Subhanallah Dan salah satu muka syafah beliau juga diutarakan oleh salah satu santri sidogiring. Ini eh, anak pondok juga. Ya. Jadi suatu ketika, ketika kembalian ke pesantren ya, setelah libur Ramadan, nah, si anak ini sowan ke dalamnya Nawawi bersama bapaknya, ya. akhirnya setelah sampai di dalam langsung ketemu sama Kenawawi, dicium tangannya. Ya. Setelah itu Kenawawi langsung tahu, ya, ini tidak mengutarakan ini, bapak sama anaknya ndak ngomong apa-apa, langsung kenawi tahu, pakai bahasa Madura, mon endi anak mon duk jia meleaki sarung si penyak semapan terus kereman apa banyak gitu daunnya genawawi ya itu beliau tahu sambil tersenyum katanya hmm. jadi kalau memondokkan anak itu belikan sarung ya yang banyak yang bagus terus kirimannya itu yang banyak ya jangan dikit-dikit gitu katanya. Hmm. karena memang betul ya Si santri ini anaknya ini pengen sekali punya sarung yang bagus dan dia tuh pengen sarung yang apa sarung yang diinginkan jadi merek tertentu lah yang diinginkan oleh santri ini jadi langsung tembus tembus hatinya itu, masya allah muka kenawawi ini. Nah di selang waktu lagi. Nah, si santri ini diajak lagi sama bapaknya, sowan kepada Kiai Gienawa, Nawawi ya. seperti biasa, wis Kiai ya. Nawawi. Ketika ada tamu, ya, suruh nunggu di dalam, ya. nunggu di dalam. Setelah itu, setelah sekian lama menunggu Kiai Nawawi, ya, akhirnya beliau keluar juga, katanya, dan sempat beli apa bapaknya ini dan anaknya ini salaman cium tangan beliau kemudian Kenawawi ini tabuh lagi bapak sama anaknya ini tidak ngomong apa-apa tabunya Kenawawi ya cek sasosabeun solat kan sering baca Inna salati wanusuki wamahiyay wamamati lillahi rabbil alamin. Sesampainya di lafadz lillahi rabbil alamin, ini Kiai Nawawi ngulangi tiga kali. Teti jaksossa, gitu katanya. Karena apa? Memang bapaknya ini punya permasalahan di masyarakat, istilahnya, beliau ini tokoh lah. Bagaimana cara menghadapi masyarakat ini Ketika sopan kepada Kiai Nawawi Belum sempat menyampaikan Sudah Kiai Nawawi itu dahulu duluan Jangan susah-susah Kamu kan setiap sholat baca Inna sholati wa nusuki wa Lillahi robbil alamin Itu ulangi tiga kali Lillahi robbil alamin Jadi jangan susah-susah Secara tidak langsung Kiai Nawawi ini sudah tahu Apa maksud tujuan Bapak ini ya wali santri ini sowan kepada Kenawawi. Ternyata dikasih ijazah itu ya baca inna sholati wa nusuki wa, wa lillahi rabbil Alamin. ulangi tiga kali ya, Masya Allah nih ya, Barokah Hai kaya dikasih itu ya, mudah-mudahan kita semuanya dianggap sebagai santri beliau dan mendapatkan aliran dari Romo Yai Sheikh Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil bin Fadil Sidogiri